Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam Dan kita bertemu di Belangga Kisah yang ternyata tak seindah itu Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira Takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kau dan ku jadi kita Kasih yangmu membekas Redam kini, sudah pijaristi mewah. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita, kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang. Konon katanya, waktu sembuhkan akan ada lagi yang sepertimu. Kukira kita kan bersama, begitu banyak yang sama. Latarmu dan watakku, kukira takkan. Ku kira ini kan mudah Kau dan ku jadi kita Kau melanjutkan perjalananmu Ku melanjutkan perjalananku